Wow, lihat teman-teman Di sini banyak gunung mainan teman-teman Wow, di dalam pasirnya wah, wow, Di dalam pasirnya banyak mainan teman-teman Wow, kita gali teman-teman Wih, ada satu buah bola teman-teman Kita masukin teman-teman ke keranjang teman-teman Wow, ini apa teman-teman? Wesh, ini ada utramen teman-teman Kita masukin teman-teman Wow, wow, wow Wow wow wow wow Ada boneka Barbie teman-teman. Ini kita masukin teman-teman. Wow, keren teman-teman. Banyak teman-teman. Mainannya sangat banyak ini teman-teman. Wow. Ini ada mobil tayota kuning teman-teman. Kita masukin teman-teman. Mainannya jadi kotor-kotor teman-teman. Sebelumnya kita ambil dulu ini deh teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Kita kita cari tumpukan mainannya teman-teman. Wow, masih banyak nih teman-teman kayaknya nih. Wow, ini dulu deh. Wow, kita ambil satu persatu teman-teman. Wow, -teman. wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow, ini apa teman-teman? Wow, wow, wow, wow, Wesh, Besar, teman-teman. Wih, besar sekali teman-teman. Wih, ini apa ini? Wow, hewan teman-teman. Wih, kasihan teman-teman. Wih, rusak teman-teman. Wih harus rusak teman-teman. Kita simpan teman-teman. Wow, kita ambil dulu yang ininya. Wow, keren teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wow, kita ambil lagi teman-teman. Kita cari lagi mainannya teman-teman. Wow, wow, wow, wow, wow. Ini apa teman-teman? Widi, ada Ultraman juga teman-teman. Wow, kasihan teman-teman terkubur. Kita simpan teman-teman. Nanti kita cuci teman-teman. Oke. Wow, ini ada kursi lucu sekali teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Ini tumpukan pasirnya banyak mainan teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wih, op. wah, bolak lagi teman-teman. Wih, kita masukin teman-teman. Oke, kita cari lagi. Wow, wow, wow, wow. Ini apa teman-teman? Wow, ini ada apa coba-coba? tebak tebak tebak tebak tebak, wih ternyata ini Ultraman teman teman, Ultraman warna merah teman teman, wow sekarang kita cari lagi yang lain teman teman, wah wow. masih banyak teman teman, wow wow wow wow wow wow wow, wow. Wih, ini Ultraman lagi teman teman, ternyata banyak Ultraman teman teman, wow kita cari lagi teman teman, wih ada nih warna biru nih, wow wow apa ini? Wah Kayaknya ini bola lagi teman-teman Wih Bola warna-warni teman-teman Waduh Udah penyet Udah rusak teman-teman Harus dibenarkan Dicuci teman-teman Oke kita Wess Ada lagi teman-teman Wow Ini Wess Bola lagi teman-teman Warna-warni Wow Ini Wow Masih banyak teman-teman Wih Dinosaurus teman-teman Wah wow, Keren sekali teman-teman Wih kita simpan, teman-teman. Wow, teman-teman, di dalam masih ada teman-teman. Wow, kita cari lagi, teman-teman. Wow, wow, kita cari, teman-teman. Wow, apa ini, teman-teman? Wih, dinosaurus lagi, teman-teman. Wih, banyak sekali mainannya. Wah, wow. kita simpan di sini, teman-teman. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, wow, wow, ini apa, teman-teman? Uj, oh, ini apa? Wow, ini T-Rex teman-teman. T-Rex betina, ada lipsticknya teman-teman. Wow, kita simpan di sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, mungkin di sini masih banyak teman-teman. Wih, teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Wah, mungkin dalam mungkin banyak mainannya. Wih, masih ada teman-teman. Wih, kita ambil dari sini. Oh, wah, ternyata ini. Bola warna putih teman-teman. Wihih, mantul teman-teman. Ini masih banyak nih. Wow, wow. Kita ambil teman-teman. Wih, ini bola warna orange teman-teman. Uh, mantul. Mantul sekali. Kita cari lagi yang lain teman-teman. Wow, lihat mukanya udah banyak teman-teman. Wah, banyak sekali teman-teman. Kita cari lagi. Wah, wah, wah. Masih ada teman-teman. Masih banyak. Wih, ini bola lagi teman-teman. Wah, jadi penasaran nih teman-teman. Masih ada gak? Wow, masih keneh bola teman-teman. Wih, masih banyak teman-teman. Lihat teman-teman, di sini juga masih banyak teman-teman. Wahai, bola lagi. Mantul sekali teman-teman. Wah, wih, apa lagi nih? Wih, bola lagi teman-teman. Coba mainannya ada apa lagi ya? Kita cari lagi, teman-teman. Wih, kita cari, teman-teman. Wih, ada lagi. Wow, keren. Wih, bola lagi. Warna-warni, teman-teman. Hijau. Kita cari lagi. Wow, wow, wow. Banyak bola terus. Wow, wow. Warna putih, teman-teman. Kita simpan, teman-teman. Wow, ini apa nih, Wow, wah, Masih banyak, teman-teman. Ternyata... Wow, di dalamnya masih banyak Wih, Doraemon teman-teman Mantul kasihan Doraemon di dalam pasir Wow, kita cari lagi Kita ambil lagi Wow, ini kayak kaki robot teman-teman Waduh, waduh, waduh Wow, wow, wow, wow Wah, kenar sekali teman-teman Ini robot Ultraman teman-teman Wow, keren teman-teman Wah, ini teman-teman Ini, kita lihat Wih, bolanya banyak teman-teman Wah, kita cari lagi teman-teman Ternyata di dalamnya banyak teman-teman Wih, ini apa teman-teman, coba tebak Wow, wow, wow Ini Pokemon teman-teman Wih, kita cuci teman-teman Kita ambil lagi teman-teman kita cari lagi, wah wow, wis ada lagi teman-teman, wow ini ada bola lagi teman-teman, mantul, wow keren, wah wow, kita cari lagi teman-teman, wow ini paling bawah teman-teman, wow ternyata masih ada teman-teman, wow wow kita lihat teman-teman, wih kasihan teman-teman, wow ini Pokemon teman-teman, Wiri -teman. Pokemon teman-teman. Kita ambil, teman-teman. Kemudian kita cari lagi, teman-teman. Wah, mungkin di bawahnya masih banyak, teman-teman. Kita coba lihat lagi. Di sini ada bola lagi soalnya, teman-teman. Wah, kayaknya di bawah masih banyak nih, teman-teman. Wow, ini apa, teman-teman? Wah, bukan. Kita cari lagi. Wah. Wah, ini nih. Wow, wow, wow, wow. Masih banyak. Wih, oh, ini. Ternyata ini kursi, teman-teman. Wow, ini. Kelihatan, teman-teman. wow kita cari lagi teman wih, bener teman-teman masih banyak teman-teman wah, masih banyak sekali teman-teman wah, mobil tayo ini bagus sekali teman-teman wih, mantul teman-teman wah, wah, wah wow, wow, wow, wow, wow, t rex teman-teman mantul wah, ini juga masih ada teman-teman wih, ini apa ini wow, tayo lagi teman-teman wih, mantul teman-teman wow, kita lihat teman-teman yang ini teman-teman Wow, wow, wow, ini Ultraman lagi teman-teman Wah, wow. yeah. iya, kita masukin teman-teman Wow, wow, wow, wow, wow, wow, ini masih banyak teman-teman Wih, bola lagi teman-teman Kita ambil lagi teman-teman, kita cari-cari Wah, wow. ini pasirnya, pasir bersih teman-teman Wih, ini keretanya masukin dulu deh Oke Cari lagi yang lain. Wow, ada tumpukan. Wow, ini helikopter, teman-teman. Wow, eh, pesawat terbang, teman-teman. Wow, kita cari-cari lagi. Wow, sekarang saatnya sebelah sini, teman-teman. Coba kita cari sebelah sini, teman-teman. Wow, kayaknya di sini ada, teman-teman. Wih, iya benar sekali, teman-teman. Wih, ada Ultraman lagi. uh lihat, teman-teman. Udah numpuk, teman-teman. Banyak sekali. Wow, ini... Bolanya gudang gak cukup teman-teman Kita simpan dulu bolanya di sini deh Teman-teman Kita simpan dulu bolanya di sini teman-teman Kita kali lagi Wow Kita simpan dulu yang atas-atasnya di sini teman-teman Kita pindahin dulu Wow ini gunungan Wow ini pisang teman-teman Wih Mantul sekali teman-teman Kita simpan dulu di sini deh Ini gunungnya Masih banyak soalnya kayaknya Bukan Bener Wah Bola teman-teman Wih Kita ambil lagi yang lain Wow, kita cari lagi. Kita cari lagi. Wow, tuh tuh tuh tuh. Wow. Widih, kursi teman-teman. Kita simpan, kumpulkan. Wow. Wow. Kita cari lagi. Ayo mencari. Wah, wow. kotor-kotor. Widih, ada lagi nih kursi. Kita simpan. Wah, wow. kita cari-cari lagi, teman-teman. Wow, wow, wow. Bener kan? Masih banyak, teman-teman. Wih, ini bola lagi, teman-teman. Wah, kita kumpulkan saja di sini deh. Wah, lihat, teman-teman, pasirnya udah segunung, teman-teman. Wow, kita cari lagi. Wah, ini apa, teman-teman? Wih, wih, wow, wow, wow. wow. Ini t-rex lagi, teman-teman. Wow, keren sekali, teman-teman. Ini mainannya udah numpuk, teman-teman. Udah gak muat, tapi ini gunungan pasirnya masih ada, teman-teman. Kayaknya masih banyak nih. Mainannya tuh kan bener kan? Wow, wow. Tuh kan? wow, wow, keren, wow, wow, wow, spongebob teman-teman, wah, kasihan teman-teman, kita kumpulkan dulu teman-teman, wow, kita cari lagi teman-teman, jangan menyerah teman-teman, soalnya masih banyak, widih, iya kan, beneran kan, ini ada mobil, wow, keren, kita cari lagi teman-teman, tuh kan, bener kan, wow, ada badak teman-teman, kita simpan teman-teman, Wow Ini juga ada T-Rex teman-teman Wow Kita cari lagi teman-teman Wah Kita cari lagi Wow Kita cari Kita cari lagi Wow Gundukan mainannya Banyak sekali teman-teman Ini pasirnya pasir mainan Khusus teman-teman kayaknya Wow Kita pindahin dulu yang ini teman-teman Kita pindahin dulu ke sini Wow Banyak sekali ini teman-teman Wow kita cari-cari lagi Kita cari-cari lagi Wah wow. Tuh kan benar kan Wow masih ada teman-teman Wah lihat teman-teman Masih ada teman-teman di dalam Wow terkubur lagi teman-teman Wah ini apa teman-teman Wih dinosaurus lagi teman-teman Wow keren Wah ini juga ada teman-teman Wih di mobil Lamborghini Wah bagus teman-teman Mobil jeep teman-teman Wow, ini apa teman-teman? Wih, wow, wow, wow, wow, dinosaurus lagi teman-teman Wah, kasihan teman-teman Kita harus rapikan Wow, ini apa teman-teman? Lihat Wow, masih banyak ternyata teman-teman Wih, ini ada helikopter teman-teman Helikopter Wah, hai, kita cari lagi teman-teman Wah, udah sampai dasar nih kayaknya Wow, nah sini teman-teman Masih banyak deh kita cari lagi, wih, ada apa ini? Wow, ada T-Rex, teman-teman. T-Rex lagi, teman-teman, wih, di mantul. Kita cari lagi, teman-teman. Kita cari lagi, ini apa, teman-teman? Wah, bukan. Wow, ini, teman-teman. Wahai, mobil buntung, teman-teman. Wuhui, -teman. mantul sekali, teman-teman. Wow, ada bola lagi tuh. Benar kan, masih banyak teman-teman? Wow, wow, wow, wow, ini kasihan teman-teman? Wow, ini jerah apa teman-teman? Widih, kasihan banget. Kita cari lagi teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Pasir ini banyak mainannya teman-teman. Wow, ini apa teman-teman? Wah, ini mah stik teman-teman. Wow, ini teman-teman. Wow, Widih, bola, masih bola. Kita cari lagi yang lain teman-teman. Wow, wow, masih ada kayak... Wow. wow. Wow. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Wah. Wow. Kayaknya udah habis teman-teman. Ini semuanya udah kita cari teman-teman. Wow. Sudah selesai teman-teman. Sekarang saatnya kita cuci teman-teman. Wow. Lihat teman-teman hasilnya. Widih, banyak teman-teman. Wow, keren. Pasirnya udah dapat semua teman-teman. Wah, kita cari lagi barang kali masih ada teman-teman. Kayaknya sudah deh. Ya sudah deh. Nanti kita lanjutkan di video lagi selanjutnya teman-teman. Oke, dadah.